Seekor harimau Sumatera yang ditangkap tim BKSDA Aceh telah membuat resah sebagian masyarakat Aceh Selatan. Harimau itu diduga kerap memangsa hewan ternak dan mengancam keselamatan warga setempat. Harimau tersebut masuk perangkap yang dipasang BKSDA Aceh di area wisata pemandian Kolam Aroya, Desa Lok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan beberapa waktu lalu. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Upaya pemasangan perangkap harimau di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan Aceh tidak sia-sia. Perangkap tersebut dipasang khusus untuk menangani gangguan harimau di daerah itu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menyatakan, seekor harimau Sumatera masuk perangkap di Kecamatan Tapaktuan. Dia mengatakan harimau Sumatera tersebut akan diobservasi dan dilakukan pemeriksaan medis lengkap sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Saat ini tim dokter hewan sedang menuju ke lokasi. Survei lokasi pelepas liaran juga akan dilakukan secara paralel bersama dengan tim dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuse. Kepala BKSDA Aceh mengatakan, konflik atau gangguan harimau di Kabupaten Aceh Selatan berlangsung sejak dua bulan terakhir. Lokasi gangguan diantaranya di Desa Batu Hitam dan Desa Lok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Konflik harimau Sumatera tersebut sudah menimbulkan interaksi negatif, yaitu memangsa ternak kambing milik masyarakat. Sejak konflik berlangsung, sembilan ekor kambing milik masyarakat di Mangsa Satwa dilindungi tersebut. Dia mengatakan BKSDA bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bekerjasama dengan Mitra melakukan berbagai upaya, antara lain sosialisasi, patroli, pemasangan kamera pemantau di lokasi konflik. Upaya penghalauan termasuk dengan mendatangkan pawang, serta memasang kandang jebak atau perangkap juga dilakukan. Hingga akhirnya satu individu harimau masuk kandang jebak, ia juga mengatakan harimau Sumatera merupakan satwa dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan data lembaga dunia membidangi satwa, harimau Sumatera berstatus spesies terancam kritis, berisiko tinggi punah di alam liar. Pihaknya mengimbau masyarakat tidak memasang jerat yang dapat berdampak terhadap keselamatan satwa liar dan juga memicu konflik antara manusia dan harimau.